Capean Dia kecapean guys, kasihan guys Ya, kasihan Sampai tidur loh Halo ke sini lucu banget ya mau nah, kemana kata? tangkap dia biar apa gak disiram air gak yuk biar apa gak disiram air gak oh biar segar Oke deh. Namanya Nana dan Kring. Oke, okay. ayamnya ayam apa? Ya, lah. Hmm. Tangkap. Tangkap Ge. Ini namanya Nana. Oh. Ayam apa itu Ge? Serama. Oh ayam serama. Satu lagi mana? Oh dia ayamnya suka naik ke pohon Tuh dia tuh oh. Tuh kucing? <tuh> kucing? Oh. Oh, kita mau kemana, uh, tempat Yuk. Tuh, tuh ada sih. siapa ge? Nah, ini kelinci gege juga. gege punya tiga kelinci, semuanya dibebasin. kasih makan gak ambil kerop harusnya, yey dapet satu lagi mana dia lagi cari rumput temen-temen dia lucu banget ya gini bisa bikin sarang sendiri ya. Dia dari situ Tinggal nyari si Kiki nih Kiki belum ketemu. Kemos hmm. banget ya. dia masuk ke sarangnya oh dia mau menjadi ibu iya dia mau menjadi ibu oh, dia menjadi ayah mm -mm. jadi ibu dan anaknya ayah iya mm -mm. uh. dia berdiri keluar. Teman-teman, nanti kalau anaknya sudah beranak, jadi kita lihat ya di Lihat sama main dulu sama kucingku. Dah ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe. Like-nya di bawah dan loncengnya di atas. Jangan lupa like, comment and subscribe I love you teman-teman. Mm. <slipun> artiya udah gendut banget ya, kepean dia. Sayang. Kamu lagi ngapain? Lagi apa? Kumpulin daun bikin sarang juga. <laughs>